Sudah puas aku menangis, lagi kau hadirkan. Menangis. Tetap bisa bertahan Secebis kasih yang telah kau berikan Kanku simpan dalam memori Terakhir Aku tersungkur menunduk merau Dan tiada siapa bisa merasakan Oh sakitnya Ini, jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Kau, oh, biarlah hidupku dengan caraku. Sejabis kasih yang telah kau berikan Ku simpan dalam memori indah Tapi semuanya telah beri tersungkur menunduk merauh dan tiada siapa bisa merasakan Oh sakitnya. hati ini Jika kau tak mampu memberiku senyum Usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh biarlah hidupku dengan caraku oh,